Assalamualaikum. Terima kasih uh, Datuk. Uh, baiklah, tema kita hari ini sebenarnya ialah tentang COVID-19 dan vaksin COVID-19. COVID-19 ni setahun sudah, setahun lebih supaya kita hidup bersama-sama dengan COVID-19. Kalau kita tanya dari orang tua sampai ke kanak-kanak damitnya orang tahu sudah apa itu COVID-19. Tapi betulkah kita tahu? Betulkah kita faham? Maka hari ini sis uh, ingin sama-sama mengupaslah dengan uh, penceramah jemputan kita yang bukan alang-alang. Jadi untuk itu uh, saya rasa bagus saya perkenalkan dulu. Siapakah dua orang penting yang akan mengemudi perbincangan pada hari ini? Baiklah, yang pertama ialah moderator kita iaitu Dr. Burhanuddin Busu uh, yang mana merupakan seorang pakar bedah ortopedik yang sekarang berkhidmat di King's College Hospital London dan beliau juga memainkan peranan yang penting sebagai Manager of Academic Training dan Media untuk Sabah English Aspiration Society manakala penceramah kita pada hari ini uh, ialah yang berbahagia Datuk Dr. Musa Muhammad Nurbin iaitu seorang Consultant pediatrician and neonatologist di Damansara Specialist Hospital dan juga Clinical Professor of Pediatrics di KPGA International University College Baik, sedikit sebanyaklah ya saya bagi informasi, informasi tentang uh, pencerama pada hari ini yang mana sejak daripada tahun 1999 beliau telah berkhidmat dalam pelbagai uh, lembaga penasihat antarabangsa berkenaan vaksin dan imunisasi dan juga antara pengasas The Asian Strategic Alliance on the Prevention of Pneumococcal Disease, Malaysian Influenza Working Group, HPV Coalition Malaysia dan Humanize for Life. Ha, maknanya bukan alang-alang orang kita bawa ni. Ha, ni orang kebilangan lah kalau bab-bab imunisasi, bab-bab uh, imunisasi, vaksin. Jadi uh, kita mau tahu lagi banyak. Untuk itu saya serahkanlah kepada moderator, uh, Tuan moderator Dr. Burhanuddin Busu. Silakan. Terima kasih uh, Cikgu Yanti, uh, MC kita pada hari ini. Jadi uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari, good day everyone kepada semua uh, Pada pendengar yang berada di negeri Sabah dan juga di luar negeri Sabah uh, Diharapkan kita semua baik-baik, biasa-biasa saja Jadi pada hari ini saya rasa kita semua amat bertuah uh, Bersama dengan Datuk Dr. Musa Nordin yang tidak asing lagi dalam uh, Memperkatakan soal Covid dan vaksin ini Jadi saya mau tes dulu, Assalamualaikum Datuk Dr. Musa, apa khabar? Uh, tolong muakannya dulu. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Pohad. Sehat, Alhamdulillah. Uh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi uh, sebelum memulakan program ini, sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada semua uh, pihak yang terlibat untuk menjayakan program ini. Uh, terutama yang berhormat Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif, uh, Presiden PMBS, Uh, menteri tugas-tugas khas negeri sabah dan juga yang dikasihi dan dihormati datuk seri bersamaha uh, bongsu aziz bin jaafar mufti kerajaan negeri sabah datuk masnah mat Saleh timbalan setiausaha kerajaan negeri sabah datin majadatul akmam alawi al-yamani setiausaha Kementeri kementerian pengajian tinggi uh, doktor zainab uh, Presiden sabah english education society Pegawai-pegawai uh, dari jabatan Kesihatan negeri Sabah, jabatan pendengaran negeri Sabah, BMJBS, Jewa, uh, Kelab Alumni Sekolah Berasrama Penuh Sabah, Smash, dan tidak lupa kepada yang uh, orang penting pada hari ini Dr. Kamaludin yang mengendalikan program kita. Jadi para hadirin dan para pendengar sekalian, uh, tujuan kita pada hari ini ialah untuk uh, mendapat maklumat yang betul untuk mencari kebenaran tanpa prejudis, tanpa bias dengan fikiran dan hati yang terbuka kita cuba untuk mendapatkan maklumat yang uh, yang sahih uh, yang saintifik yang mengikut saluran jadi tanpa melengahkan masa uh, Doktor-Doktor Musa kita akan mulakan insyaAllah jadi soalan yang pertama untuk Doktor Musa soalan yang terlalu asas adakah Adakah ada kemungkinan bahawa wabak COVID-19 ini is not real? Wabak virus COVID-19 ini adalah ciptaan manusia. Pandemic. Dan kita semua ni tertipu dan bermainkan. Silakan Datuk. Apa komen Datuk? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, hamdan, kassira, wassalatu, wassalamu ala qaidil ummah. Wa imamil mujahidin Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kasirah Wa nasyadu annahu qad Ballagha risalah wa addal Amanah wa nasihal ummah Wa jihadib billahi haqq jihadi. Terima kasih Cikgu Yanti Terima kasih uh, Saudara saya uh, Dr. Burhan uh, Yang berhormat Datuk uh, Haji Muhammad Arifin um, Saya bersamaah Datuk Mufti uh, Negeri Sabah Dedif tu hormat, tonton perempuan dan anak-anak yang saya mulikan. Terima kasih kerana menjemput saya untuk bersama dengan uh, keluarga di Sabah, uh, terutamanya kepada Dr Zainab dan Dr Burhan yang memungkinkan saya bersama dengan sedar sedari. Soalan yang diajukan oleh oleh uh, Dr Burhan itu amat amat penting, ya. Yeah? Dan uh, kita harus um, berlandaskan kepada Fakta kita harus apabila kita bekerja, kita berdialog, kita berpegang kepada dalil sebenarnya firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Yusuf ayat 108. Kul hazizabili adu ilallah ala basiratim. Katakan ya Muhammad, ajaklah kepada jalan Allah bersama orang-orang yang bersamamu memanggil kepada uh, jalan Allah. Ala Dengan dalil-dalil yang nyata Jadi bila kita berdiskusi tentang pandemik Ataupun plandemik Mana buktinya? ini? Nah bukti saya Bukti dunia ialah bahawa Terdapat 170 kes COVID Setakat hari ini Dan 3,5 juta nyawa telah pun terkorban Apakah ini bukan suatu fakta yang menyedihkan? Kalau kita lihat di negara kita sendiri, lebih kurang separuh juta kes pun dilaporkan dan lebih kurang 2,500 kematian. Dan mungkin ada yang terkorban adalah daripada uh, uh, keluarga saudara dan saudari. Dan 70,000 orang masih lagi in the intense in in in the hospitals di unit rawatan intensif ada 700 orang 350 lebih kurang memerlukan bantuan pernafasan bukankah ini fakta-fakta yang harus menginsafkan kepada kita bahawa ini suatu kenyataan suatu fakta bukan suatu permainan ya bukan suatu sandiwara ya jadi saya harap kita yakin akan hakikat ini dan berpegang kepada hujah ini. ya. Yeah? Dan saya sendiri uh, beberapa bulan yang, yang lepas my only surviving uncle you know, 92 years old was admitted in the intensive care unit with COVID. Alhamdulillah, Allah panjang umurnya. He survived. He's got his Pfizer vaccine. And 20 daripada keluarga saya, my cousins, ya yeah? mai anak buah mai cucu word admitted in sungai buloh betul jadi ini bukan suatu yang yang yang dipersendakan ini suatu hakikat dan ketahuilah ini bukan virus yang dibuat di makmal sebab the world health organization badan kesihatan sedunia telah pun pergi kepada makmal di wuhan dan didapati bahawa tidak ada virus yang dibuat di makmaluan itu, tetapi mensahkan bahawa ini merupakan kuman yang telah has jam species mungkin daripada uh, kelawak, ya yeah? bats ya yeah? to human. So insyaAllah saya harap kita yakini bahawa fakta mempamirkan kepada kita bahawa ini suatu pandemik yang bukan hanya mengancam negara kita, tetapi satu dunia. Wallahu a'lam. Doktor Mohan. Terima kasih Dr. Musa Saya rasa adalah satu permulaan yang sangat baik dan rasanya tidak ada keraguan, ada evidence, ada bukti uh, saintifik dan di depan mata Tetapi, ada pula yang mengatakan Covid ni is not a serious infection 90% ataupun majoritinya tak sakit pun apa perlu kita risau sangat relaxlah dan yang mati pun tak ramai. apa komen Datuk kalau kita lihat di Malaysia risiko untuk kita kena covid ialah 1 per 6.6% 1.6% maknanya bagi setiap seribu rakyat Malaysia 16 orang mungkin kena COVID betul kebanyakan daripadanya adalah COVID yang tak teruk tidak bergejala ataupun kategori 1 tanpa gejala asymptomatic ataupun kategori 2 tidak teruk mild. Alhamdulillah ya tetapi jangan lupa mereka boleh kena long covid long covid ni maknanya satu umur mereka akan mengalami masalah-masalah susah bernafas masalah jantung masalah brain fog kata kabus otak ya masalah sendi satu daripada cousin saya yang kena covid sampai hari ini dah tak boleh berjalan sebab kena long COVID di bahagian sendi-sendinya tetapi ketahui 15% daripada mereka yang kena COVID adalah teruk, yakni COVID kategori 3, 4 dan 5 dan mesti dimasukkan ke hospital kenapa? untuk diawasi, takut mereka akan, they will develop reboot cytokine cytokine storm yang boleh menyebabkan kerosakan kepada kepada paru-paru mereka. Kalau berlaku, mereka akan memerlukan oksigen ataupun kalau lebih teruk memerlukan bantuan pernafasan, ya. Dan 5%, 5% akan masuk ke dalam unit rawatan intensif. Cuba anda bayangkanlah Pak saya yang 92 tahun tu masuk ICU. Kami tak lelap tidur. Tiap-tiap malam Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diselamatkan. Ya? sebab risiko untuk mati amat tinggi di kalangan mereka-mereka warga emas. Jadi COVID ini walaupun 80% tak teruk, tetapi ia boleh merebak, mendular dengan begitu Pantasnya. Ya. Yeah. SARS-CoV-2 ini begitu bijak. Dia lebih bijak daripada SARS-CoV-1. SARS kan? sars satu tu risiko mati dia 10%. Jadi dia mati, kuman pun mati. Ingat tak, MERS-CoV yang dapat daripada unta tu risiko mati 33%. Jadi, ramai yang mati, kuman itu mati, itu sebab dia tak merebak. Tetapi kuman ini mencabar intelekt sebab dia begitu pantas merebak dan mutasi yang datang daripada India ini daripada satu orang dia boleh cepat-cepat merebak kepada 16%. Lebih teruk daripada mutasi, mutasi ataupun varian daripada United Kingdom. Ini yang menyebabkan suatu dunia Tolak disebabkan oleh varian-varian ini, jadi sehingga hari ini dunia terparangkap dalam suatu lockdown disebabkan oleh bijaknya kuman ini. Tetapi insyaallah Allah menganugerahkan manusia dengan dengan uh, intelek supaya kita insyaallah boleh mengatasi pandemik ini. Wallahu a'lam. Terima kasih lagi sekali. Jadi jelas seperti yang diterangkan oleh Dr. Dr. Musa. Uh, walaupun jangkitan COVID ini kadang-kadang uh, nampak tidak serius Tidak ada gejala Tapi kita jangan lupa dia ada kesan jangka panjang yang kita panggil Long COVID Yang ini kita belum tahu sehinggalah mungkin satu-satu uh, masa yang akan datang Dan juga COVID ini boleh merebak dengan begitu cepat Hari ini sihat Kalau berlaku masuk stage 3, 4 Dan akan jadi lebih teruk jadi kita sebenarnya pada hari ini ada uh, banyak soalan-soalan jadi apa yang saya dan Dr. Zainal telah buatlah kami susun soalan itu supaya dia tidak berulang dan juga kita gabungkan uh, beberapa soalan yang hampir sama. Jadi kita akan masuk kepada bab uh, seterusnya itulah mengenai apa yang disebutkan sebagai immunity kelompok ataupun herd immunity. Sebab konsep ini pun Uh, ramai yang belum faham dan mungkin sukar untuk dipaham jadi kita cuba untuk pada hari ini kalau boleh kita faham betul-betul konsep uh, immunity kelompok ini jadi saya minta Dr. Musa supaya boleh terangkan dalam bahasa yang paling mudah kalau boleh semua orang boleh faham insyaAllah hari ini apa itu herd immunity dan apa kepentingannya dan bagaimana untuk mencapai. Silakan kalau kita lihat kuman ni kuman uh, SARS-CoV-2 ni dia punya mungkin pernah dengarkan RO kan reproductive number dia 3 katakan. Maknanya daripada satu orang dia boleh merebak kepada tiga orang. So tiga orang merebak kepada sembilan orang. Tengok begitu begitu pantasnya ia boleh merebak. Ya. Yeah? Uh, kalau kita tengok influenza daripada satu dia merebak kepada seorang Ya yeah? Jadi Suatu lagi Fenomena yang penting Tentang Tentang kuman Coronavirus ini ialah Konsep Super spreader Bukan dia Daripada satu merebak kepada tiga Daripada satu Boleh merebak kepada seratus orang tu dinamakan super spreader Macam yang berlaku di PRN Sabah kan PRN Sabah tu merupakan suatu event yang super spreader dia boleh menular dengan begitu pantas dan seorang yang pulang daripada Sabah itu boleh menularkan kepada mereka di semenanjung dengan begitu begitu meluas ya sampai 30% daripada kuman yang menular di semenanjung selepas Oktober adalah daripada Sabah jadi kita dapati bukan semua yang menular, Tetapi 20% daripada kita yang membawa kuman itu boleh menularkan kepada 80% orang. Faham tak? Ini konsep yang yang menakutkan suguh. Yeah? Jadi, kita kena atasi RO ini. Kita kena atasi super spreader ini. Dan bagaimana kita lakukannya? Kita cuba berikan vaksin kepada lebih kurang 70% penduduk di negara kita Ataupun di dunia Jika kita telah melindungi 70% daripada penduduk di Malaysia Atau penduduk di dunia Kita boleh melindungi 30% yang tidak mendapat vaksin kita boleh membendung the spread, the transmission of the coronavirus in the community. Jadi, ini yang kita maksudkan dengan immunity kelompok ataupun herd immunity. Itu sebab pentingnya kita kena warp speed. Kita kena tingkatkan penggunaan vaksin. Suntikan vaksin secara cepat secara meluas supaya kita boleh membendung, menghentikan penularan. Jadi, the figure is 70%. Why 70%? Because, lebih kurang 20 hingga 30% tidak boleh mengambil vaksin. Siapa yang tak boleh ambil vaksin? Kanak-kanak di bawah 18 tahun. Mereka yang alah kepada vaksin. Dan ketiganya, mereka yang tidak hendak ambil vaksin. Jadi kita yang ambil vaksin ni, uh, YB, Datuk, Haji Mohd Afrin dah rapat, mungkin Saibu Suan Maha pun dah rapat, mungkin uh, mungkin Borhan dengan Zainal yang paling paling awal dapat sebab dia mula di, di United Kingdom pada bulan uh, Disember. Ya, yeah? Bila kita semua mendapat vaksin, kita ni macam superhero tau. Sebab kita, protect yang 30% yang tidak boleh ambil vaksin. Kanak-kanak. Uh, um, um, remaja di bawah umur 18 tahun. Mereka-mereka yang alah kepada bahan dalam vaksin. Dan kita juga protect mereka-mereka yang tak hendak vaksin. Jadi insyaAllah kita harap sama-sama kita berusaha ya. Yeah? Saya yakin YB, Datuk Haji Muhammad Hafid akan berusaha untuk mendapatkan vaksin untuk 70% rakyat Sabah supaya boleh melindungi Sabah daripada gejala yang berlaku pada bulan Oktober dahulu yang amat menyayat hati. Wallahualam. Dr. Berhan. Terima kasih. Uh, jelas jawapan itu dan juga jelas uh, kepentingan dan keperluan mendesak kepada vaksin. Tapi ada satu lagi soalan ataupun uh, isu yang ditimbulkan. Uh, dia kata, okey vaksin bagus tapi ada tak cara lain bagaimana dengan uh, supplement, uh, habatus saudak, cengkir dan sebagainya uh, adalah tu produk baru, benda, somak kalau tak silap yang boleh meningkatkan imuniti badan. Jadi ada tak kemungkinan alternatif ataupun ganti kepada vaksin ini. Nak bagi, nak dengar satu penjelasan yang jelas. Silakan. Insyaallah. Terima kasih uh, uh, kepada yang, yang bertanya itu. Anda boleh makan habatus sauda, uh, sumak, makan madu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minum air kelapa, minum air cengkeh. Tetapi masih belum ada bukti. Sains ataupun klika yang menunjukkan ia boleh melindungi ataupun mencegah daripada kena penyakit penyakit COVID. Tetapi, semua vaksin-vaksin yang diautorizkan oleh Badan Kesihatan Dunia, WHO, telah melalui klinikal trial, eksperimen, Daripada binatang, fasa praklinikal, fasa satu, fasa dua dan masuk fasa tiga sampai 250,000 ribu sukarelawan telah diberi vaksin dibandingkan dengan mereka yang diberi vaksin dan didapati bahawa vaksin-vaksin ini ada lapan telah berjaya mencegah rakyat dunia daripada dijangkiti kuman COVID. Terutamanya vaksin-vaksin ini lebih kurang 100% telah berjaya melindungi mereka daripada kena COVID kategori 3, 4 dan 5. Ini COVID yang teruk. COVID yang memburukkan kita, yang menyebabkan kita masuk ke hospital masuk ke ICU dan meninggal dunia jadi maknanya sekarang ini tadi saya kata clinical trial 250,000 orang kan tapi sekarang kita telah sampai kepada fasa yang keempat yang dinamakan pharmacovigilance ataupun post licensial monitoring di mana mereka mengikuti eh uh, progress mereka-mereka dapat vaksin ini lebih daripada 1 bilion orang telah pun mengambil vaksin ini ya yeah. dan mereka dapati bahawa ia berkesan dan bagi vaksin Pfizer vaksin yang terbaru mRNA ia boleh mencegah saya dan Dr Borhan Doktor doktor doktor doktor Zainab yang ambil Pfizer saya tak tahu vaksin apa yang diambil oleh oleh oleh uh, uh, YB dan saya pun tetapi kalau Pfizer 95% yeah, tak akan dapat COVID insya-Allah yeah, itu intelek manusia tapi 50% masih boleh dapat COVID tetapi COVID yang mereka dapat itu adalah COVID yang tidak teruk tidak bergejala IE kategori satu, kategori dua mereka dilindungi daripada COVID yang teruk boleh menyebabkan masuk ke hospital masuk ICU semua vaksin di Malaysia ada tiga, AstraZeneca Sinovac dan Pfizer ketiga-tiga melindungi anda yang semua yang dapat vaksin di Malaysia ini daripada COVID kategori tiga, empat dan lima, maknanya Sinovac, AstraZeneca, Pfizer melindungi kita semua daripada terkena COVID yang boleh menyebabkan kita masuk hospital masuk ICU ataupun meninggal dunia ini penting ni itu yang paling penting kalau kita nak faham tentang vaksin sebab sekarang ni hospital kita is overwhelmed kan Dah tak cukup katil tak cukup ICU bed jadi kalau vaksin boleh mencegah daripada kita masuk hospital insya-Allah. Kita boleh protect our perkhidmatan kesihatan wallahu alam. Ya berhadim. Telah juga sebut uh, tiga jenis vaksin yang ada di Malaysia itu. Satu soalan, soalan yang soalan selalu ditanya, ditanya manakah yang paling manakah baik? Yang paling baik? Dat uh, apa, apa soalan lain yang Barat? Datuk uh, Barat. minta semua yang lain tolong mute sebab Azza ada bermasalah. Uh, Pak ada, ada ada echo. Ah uh, sebab ada yang unmute semua. Okey, saya ulang semula. Tadi Datuk dah mention ada tiga jenis vaksin yang, yang diberi di, di, di Malaysia, Pfizer, uh, AstraZeneca dan juga Sinovac. Ada orang tanya manakah yang paling baik dan boleh tak uh, orang ramai memilih nak dapatkan vaksin yang terbaik ataupun apa jawapan yang paling uh, praktikal. Uh, boleh pilih atau tidak mana-mana yang paling baik dan bolehkah uh, kita memilih yang kita nak nak AstraZeneca ataupun sanofi ataupun Pfizer. Vaksin yang paling baik adalah vaksin yang telah disuntik ke dalam badan anda. You scramble, you take Any vaccine that is available. Sebab sebelum mana saya katakan ketiga-tiga vaksin tadi melindungi daripada, daripada COVID yang teruk. COVID kategori 3, 4, 5 yang menyebabkan kita masuk hospital, ICU dan menyebabkan kematian. Itu jawapan pertama. Sebab ketiga-tiganya efektif, berkesan. Tapi kalau nak tahu cerita dia, Ketiga-tiga saja menggunakan kaedah yang berbeda. Ha, inilah kehebatan intelek manusia kan. Allah kurniakan kan. Um, Pfizer ni menggunakan teknologi Turki dan Germany. Orang Turki ni memang Allah kurniakan kehebatan. Sebab daripada kurun yang ke 18 lagi mereka, mereka telah mereka vaksin cacar. Smallpox. Idea tu dibawa ke United Kingdom oleh Isteri kepada High Commissioner yang datang ke Istanbul. Itu yang memberi ilham kepada Edward Jenner mengeluarkan vaksin smallpox pada tahun 1796. Hebatnya orang Turki. Jadi, uh, this husband and wife team. Pfizer, dia beli saja patent dia. Tetapi, pemikirannya, kajiannya dilakukan oleh orang Turki yang tinggal di Jerman itu menggunakan mRNA suatu teknologi yang baru baru kepada kita tetapi mereka telah pun mengkaji ini sejak 30 tahun yang lepas jadi jangan takutlah sebab you rasa eh ini setahun saja ni risau tak mereka telah buat research 30 years ago AstraZeneca menggunakan adeno vector, juga suatu teknologi yang baru yang yeah? Efektif, berkesan, ya, yeah? tetapi hanya satu kesan sampingan, but very very rare, luar biasa yang menyebabkan black clots, beku darah, lima dalam 1 juta, ya, yeah? very very rare. Mungkin Dr. Borhan dan Dr. Zainak boleh ceritakan mereka telah banyak menggunakan astrazeneca di, di United Kingdom dan astrazeneca. Vaksin ini sungguh hebat sebab telah menyelamatkan 10,400 nyawa pada empat bulan yang pertama. Januari, Februari, Mac, April. Kalau anda ingat, saya ingat lagi. Di Birmingham tu, dia punya ambulans menunggu saja di, di, di, di, di luar aksiden emergency. Tunggu orang meninggal dunia, baru nak masukkan case. Kita dalam begitu teruknya beribu-ribu kes dan beribu kematian. Lebih teruk daripada kita di Malaysia sekarang ini. Tetapi AstraZeneca yang diberi semenjak bulan 12 tahun lepas telah menyelamatkan 10,400 lives. Dan bukan hanya itu, ia telah pun menjunamkan kes-kes COVID yang masuk ke hospital sebanyak 90% di Scotland ini semua adalah data data tu yang saya katakan hujah ya evidence ya fakta tu sebab uh, AstraZeneca begitu ber berkesan ya? di United Kingdom dan ketiganya ialah Sinovac daripada China juga berkesan ya untuk mencegah daripada kena covid teruk-teruk kategori 3 4 dan 5 wallahu alam doktor Ya, terima kasih. Uh, saya uh, sokong dan setuju dengan kenyataan Dr. Musa. Uh, di UK, pada awalnya keadaan wabak COVID di sini sangat teruk. Malah antara yang paling teruk di dunia. Kematian paling tinggi, masuk hospital paling ramai. Uh, tetapi uh, di UK ini kita mengambil langkah yang begitu uh, agresif dan pantas untuk memberi vaksin AstraZeneca sahaja 40 juta dos telah diberi dan peratusan rakyat yang menerima vaksin juga uh, tinggi dan Alhamdulillah sejak seminggu dua minggu ini uh, dan sebenarnya sejak di vaksin itu bilangan telah menurun dan bilangan kematian sangat uh, kurang sekarang ini dan lockdown sudah dilonggarkan jadi rakyat lebih uh, gembira. Uh, saya ingin memberi makluman kepada semua para pendengar uh, kalau ada soalan Uh, sila uh, hantar mesej kepada Dr. Zainab uh, nombornya saya sebut dulu kalau boleh salin saya akan tunjuk di screen nanti uh, 0044-797-6386-148 saya 0044-797-6386-148 kita cuba di hujung uh, program ini kalau kita boleh buka soalan secara live tapi untuk masa ini kita apa ni mungkin tak nampak di skrin uh, ada banyak soalan di sini saya akan um, cuba bacakan sebanyak mungkin dan susun okey doktor Musa soalan yang seterusnya dia bentuk yang agak spesifik uh, cuba kita go through one by one ini ada orang bertanya bolehkah saya ambil vaksin kalau saya ada, begini, begini, begini. Okey, yang pertama, bolehkah saya ambil vaksin kalau saya ada penyakit kanser dan sedang menerima rawatan kanser? Dr. Musa. Kalau anda ada kanser, hmm. risiko anda untuk uh, meninggal disebabkan covid bertambah tinggi. Saya bagi perspektif ya, kalau tak ada apa-apa uh, penyakit, tak ada darah tinggi, tak ada kecing manis, tak ada kanser, ya? tak ada sakit jantung, risiko untuk meninggal daripada COVID adalah satu peratus. Kalau anda ada kanser, risiko anda enam kali ganda. So you are high risk So, you must be a priority. Anda merupakan seorang yang diberikan oleh kerajaan Malaysia keutamaan untuk mendapat vaksin COVID. Terima kasih. Jelas. Ya, seterusnya, bolehkah saya ambil vaksin kalau saya mempunyai alergi atau alahan kepada NSAIDs, ubat uh, anti-inflammatory ataupun alergi kepada Panadol? Hanya satu ubat saja yang merupakan absolute contraindication iaitu um, PEG Polyethylene Glycol PEG ini diguna untuk mm, selaput mRNA, supaya dia tidak berkecai. So, PEG ini memastikan bahawa mRNA itu stabil dan bila diinjek, dia masuk ke dalam sel kita. Kalau anda alah kepada PEG, PEG ini didapati di dalam setengah makanan. Macam uh, emulsifiers. ya yeah? E itu kan? E itu kan? Ah. Jadi kalau anda alah kepada emulsifiers kepada PEG anda tak boleh mengambil vaksin itu satu. Kedua ialah kalau anda pernah mengalami anaphylactic reaction maknanya bila anda ambil vaksin anda tak sedari tekanan darah anda jatuh anda memerlukan CPR anda juga dikecualikan. Jadi, risikonya amat kecil. Ini bila anda mengambil vaksin mRNA ataupun Pfizer vaksin. Yeah? tu sebab kita sebelum ambil vaksin, kita tanya soalan dulu. Anda allergic kepada makanan ini, anda pernah kena anaphylaxis. Ya, yeah? dikecualikan. Panadol, NSAIDs, Neurofen, Ponston tidak merupakan contraindication kepada mengambil vaksin Pfizer. Ya. Yeah. Tetapi selalu apa yang dilakukan oleh doktor ialah kita beri vaksin anda, disuruh berehat selama setengah jam. Kalau berlaku pun anafilaksis ini, ia berlaku antara 15 hingga 30 minit. So very quick. So ada doktor untuk membuat CPR jika perlu. Risikonya amat rendah. Untuk vaksin Pfizer ialah 4.5 per million untuk vaksin mRNA satu lagi Moderna ialah 2.5 per million. maknanya luar biasa. Okey. So jangan risau. Ada beberapa kes yang berlaku di di Amerika Syarikat tetapi tidak ada kematian langsung. So alhamdulillah. So boleh insya-Allah. Okey. Jadi dasarnya dengan itu terjawablah soalan-soalan uh, lain yang berkaitan sebab dia tanya juga boleh tak saya ambil uh, covid vaksin kalau on methotrexate treatment dari sini rawatan untuk rheumatoid arthritis yang di sini tidak ada masalah uh, kalau ada kencing manis, darah tinggi uh, mitral valve prolapse, on beta blockers ada gastrik, ada penyakit uh, gastritis gastrik lagi. jadi saya rasa doktor mesti boleh confirm lah apa ni semua ini tidak menjadi halangan untuk mengambil vaksin. betul kan? Betul? Sebenarnya, kalau uh -huh. anda ada kencing manis, risiko anda untuk meninggal, mati dari COVID adalah 7 kali ganda dibandingkan yang seorang yang tak ada masalah ini. Kalau anda ada sakit jantung, risikonya 11 kali ganda. Jadi, anda merupakan uh, kumpulan risiko tinggi dan perlu diberi keutamaan untuk mengambil vaksin. Anda mengambil steroid, anda mengambil metotrexid, anda mengambil immunosuppressin kalau ada-ada uh, uh, uh, kidney transplant, ya, yeah? uh, tak ada masalah. Hanya doktor yang menjaga anda harus pastikan keadaan anda stabil dan ubat anda paling rendah sebab immunosuppressin ini dia akan merencatkan uh, your immune system. Jadi, vaksin diberi tadi, kalau tinggi sangat ubatnya, tidak banyak mengeluarkan antibodi. Wallahualaikum. Terima kasih. Uh, soalan seterusnya, masih berkisar soal vaksin. Okey, Soalannya berbunyi lebih kurang begini. Uh, pada 27 Mei, maknanya beberapa hari yang lepas, 2 uh, hari yang lepas, dilaporkan seorang wanita yang sudah lengkap dua dos vaksin yang diberi pada bulan Mac, menjadi uh, Menjadi pencetus kluster baru di Tawau Yang bergejala pada uh, 13 Mei Jadi persoalannya Kalau sudah ambil vaksin Kita pun tak selamat Dari jangkitan covid uh, Dan masih perlu patuhi SOP seperti pakai mask Dan menjaga penjarakan Jadi Kenapa? Adakah vaksin ini sebenarnya tidak berkesan Dah kena, ada ambil vaksin pun masih kena jangkitan boleh menjadi penular atau penyebar uh, virus Covid Komen Datuk Ya Kalau saya dapat maklumatnya lebih lanjut tentang uh, wanita tadi Penting sebab saya nak tahu vaksin apa yang diambil Sebab Kalau anda ambil vaksin Pfizer Macam saya macam Dr. Burhan Dr. Zainab Mungkin Dr. Uh, Datuk uh, Muhammad Arifin Kajian telah menunjukkan bahawa melin, perlindungan 95%. Bukan hanya ia melindungi anak anda antara uh, uh, uh, sedar daripada daripada kena covid. Ia juga prevent you from menularkan 94%. Sebab ia merupakan teknologi baru dan ia me, merendahkan virus di bahagian saluran pernafasan jadi you tak boleh transmit 94%. Ya. Yeah? 6% yang ada juga virus tu hanya sedikit. So dia tak transmit. Dan ini kehebatan teknologi baru. Ya. Yeah? Ini juga kehebatan teknologi baru AstraZeneca. Setakat ini it prevents the transmission. It prevents the spread. Ya. Yeah? dia mengurangkan transmisi penularan sebanyak 70%. That is the latest. Tetapi kajian masih lagi dilakukan dan lakukan yang saya rasa tinggi lagi. Tetapi kita tidak ada kajian mengenai Sinovac. Apakah ia berupaya untuk mengurangkan transmisi? Itu sebab saya, saya my suspicion is that it is Sinovac. So some of the virus uh, uh, is still there dan wanita tadi asymptomatic kan wanita tadi yang menjadi pencetus kluster tadi dia sihat dia tak masuk hospital tetapi dia telah transmitkan kepada beberapa orang sebab saya saya dengar, saya baca dia pergi dia pergi uh, jamuan raya kan tu sebab walaupun saya yang ambil vaksin, Dr. Burhan dah bagi vaksin, YB dah ambil vaksin, kita masih lagi pakai mask. Saya pakai N95. Ya. Pakai double mask. Ya. Saya jaga penjarakan penjarakan a uh, fizikal uh, saya. Jaga kebersihan penting. Ya. So, kita harus melakukan ini sehingga kita telah capai 7 peratus immunity kelompok. Bagaimana berlaku di di Amerika uh, di, di beberapa negara sekarang? Ada suatu, suatu negara di di di uh, in the middle east disebabkan the coverage sudah lebih daripada 70 70 70%, 70 mereka telah pun melonggarkan penggunaan mask. Telah bukakan sekolah, buka kilang, buka mall lockdown telah pun dikurangkan. Ha, itu selepas mereka sampai kepada immunity kelompok. Sebelum itu kita masih penting untuk menjaga 3W dan 3C ataupun 3S. Wallahualam wallah. Dr. Burhan. Terima kasih terima kasih. Uh, saya mengambil kesempatan ni uh, untuk mengucapkan selamat datang, welcome kepada semua yang baru masuk ke uh, program online ini. Uh, jadi kalau ada sebarang soalan buat masa ini, kita minta hantar secara mesej, secara whatsapp uh, kepada uh, Dr. Zainab uh, nombornya ada di, dipaparkan di dalam poster yang kita adlankan program ini uh, Dr. Musa, uh, seterusnya masih lagi soalan mengenai vaksin satu perkara yang menjadi uh, orang kata fobia ataupun kerisauan uh, umum untuk ambil vaksin ni, kalau ada yang dah setuju dan bersedia untuk ambil vaksin kerisahan yang menjadi, kebiasaannya adalah takut yang pertama, mati saya nak tahu sebenarnya walaupun kita ada terima banyak berita aa, ada orang mati selepas ambil vaksin adakah sebenarnya kes-kes yang pasti Uh, kematian itu disebabkan oleh vaksin uh, dan berapa banyak kesnya dan juga apa komen datuk Dr. Moserah tentang kesan sampingan jadi soalan pertama, kes kematian disebabkan oleh vaksin ada yang confirm dan keduanya kesan sampingan Please datuk. Terima kasih Dato' uh, Burhan Pertamanya kita ceritakan tentang apa yang berlaku di Norway Okay. dia kata uh, 23 orang warga emas meninggal dunia setelah mengambil vaksin Pfizer dia telah pun diselidiki di, uh, oleh Kementerian Kesihatan Norway dan Menteri Kesihatan mengatakan bahawa di Norway ini kami ramai warga emas yang lanjut 80 tahun dan tiap tiap hari 50 orang meninggal dunia disebabkan oleh penyakit-penyakit lama pre-existing health condition co-mobilitis jadi bila mereka mendapat vaksin co-incidental ada yang meninggal dunia dan bila dia lakukan autopsi bila dia lakukan post-bottom didapati bukan vaksin yang membunuh warga emas itu, tetapi, strok angin ahmar, heart attack, kencing manis, penyakit buah pinggang, penyakit hati, ya, beku darah dalam otak. Maknanya, tiada kena mengena dengan vaksin. Nah, itu, telah diakui, oleh Kementerian Kesihatan Norwi dan juga oleh Badan Kesihatan Dunia. Dan berlaku juga di Malaysia kes The Archer kan, meninggal dunia. Dan autopsi telah mengesahkan bahawa koronarinya ataupun pembuluh darahnya tersumbat He had a massive heart attack. Inna lillah wa inna Ilaihi rojum. The nurse yang meninggal dunia she had hypertension and hypertension adalah risiko untuk covid. Ya, yeah? risiko untuk covid. Dan data Kementerian Kesihatan telah pun menafikan kaitannya dengan vaksin Pfizer yang diambil oleh uh, jururawat itu. Jadi vaksin covid mencegah insya Allah daripada kema kematian sebab yang saya katakan tadi virtually hampir 100% mencegah daripada kategori COVID-19 3, 4, 5 dan kematian bukan menyebabkan kematian ya? ini selalunya digembar-gemburkan oleh mereka-mereka mereka yang anti-vaksin percaya kepada ciri-ciri konspirasi dan menyebarkan Berita-berita palsu. Kesan sampingan Kuwait. Di United Kingdom, terdapat suatu badan yang dinamakan MHRA. Medical and Healthcare Products Regulatory Agency. Dia yang mula-mula membenarkan vaksin Pfizer. Dan dia telah melihat berjuta-juta kes dan dia mengatakan bahawa tidak ada kesan sampingan yang berbahaya, melainkan anaphylaxis dengan Pfizer kan anaphylaxis yang saya kata bila kena tu dalam setengah jam dia pengsan tekanan darah turun memerlukan CPR Lima, uh, sorry, 5 sorry 4.5 dalam 1 juta kedua darah beku 5 dalam 1 juta kesan sampingan lain adalah yang kecil-kecil kena injection sakit 80% bengkak 6% merah 6% sakit sendi 50% pening kepala 60% ya yeah? uh, bengkak kelenjar demam 15% ini semua Sebenarnya bukan kesan sampingan, kesan sampingan sebenarnya ialah suatu reaksi yang baik menunjukkan kepada kita bahawa badan kita berupaya mengeluarkan antibodi yang bakal melindungi kita daripada penyakit COVID. Ha, itu, itu pemahaman seorang saintis. Tetapi orang biasa mungkin dikata, oh, this is bad, this is adverse effect, kan, this is side effect. Tetapi sebenarnya ia merupakan cytokines yang dikeluarkan oleh badan kita untuk menggerakkan tulang sum sum kita, kelenjar kita mengeluarkan antibody dan antibody ini yang bakal melindungi kita di masa hadapan daripada penyakit pembunuh Covid. Wallahu a'lam. Doktor Berhan. Terima kasih. Uh, ada beberapa soalan pendek uh, yang mungkin boleh dijawab dengan cepat uh, masih ada suara-suara ataupun uh, keraguan tentang kehalalan the halal status vaksin-vaksin di Malaysia rasa walaupun kita sudah dijelaskan tapi masih ada uh, suara yang meragukan mengatakan dia uh, tidak halal ataupun paling kurang dia kata syubha komen Dato' Um, saya sama sedih lah kerana ramai yang mengatakan sedemikian uh, merupakan daripada golongan uh, asatizah daripada golongan ustaz-ustaz uh, uh, uh, yang banyak pengikutnya jadi saya bertanya kepada mereka Ya, Ustaz baca tak buku-buku sains? Atau Ustaz ada tak buat kajian tentang vaksin tu? Ustaz cek tak bahan-bahan dalam vaksin tu? Atau Ustaz bertanya kepada Fasalu Alazik In kuntum taklamun? Tanyalah kamu kepada ahli-ahli ilmu ahli-ahli zikir, jika kamu tidak mengerti. Ini penting. Macam saya bertanya kepada sahibu sama, jikalau saya ada sesuatu yang saya tak faham tentang agama. Begitu juga asatiza perlu reference kepada kita. Dan saya ingin mengatakan secara jelas bahawa vaksin AstraZeneca tidak langsung mengandungi bahan-bahan daripada Kinzir ada seorang ustaz dan juga seorang doktor oh, dia, dia, dia seorang doktor tetapi dia klaim dia pun ahli agama yang mengatakan bahawa vaksin Sinovac itu mengandungi ramuan daripada Kinzir saya cabar dia tunjuk di mana sebab saya sendiri telah melihat ramuan-ramuan yang terkandung di dalam pembuatan dan pembekalan vaksin Sinovac. Ia dibuat di dalam tisu ginjal monyet. Bukan ginjal babi. Dan kalau kita lihat dia punya produk label tu, semua bahan-bahan kibia. Garam, sodium chloride, aluminium hydroxide. Tak ada langsung ramuan-ramuan daripada unsur babi. Dan pembuat Sinovac daripada China telah pun berkata kepada biopharma, biopharma ini adalah pembuat vaksin di Indonesia yang terbesar mengatakan bahawa tidak ada langsung ramuan kinsir di dalam vaksin Sinovac dan Majlis Ulama Indonesia telah pun mengeluarkan fatwa bahawa Sinovac ini bukan hanya bukan hanya halal tetapi juga suci Halalan tajiban. Jadi ini bukan suatu perkara bainan Ini suatu tuduhan Dan saya sendiri telah mengusurkan pada Malaysian Medical Council Untuk memanggil doktor dan ustaz tadi To defend himself Sebab kalau dia tidak boleh menunjukkan Hujahnya, faktanya Dia harus dihukum dengan tegas Supaya menjadi contoh Jangan kita menularkan Berita-berita yang palsu Fake news Ya Penting Wallahualam Terima kasih uh, Barangnya pun Datuk Saya rasa to be fair uh, Sekarang ini makin uh, Bertambah ramai uh, Golongan uh, Ustaz ataupun agamawan Yang telah uh, Sedar ataupun yang menyokong uh, Usaha vaksinasi ini Jadi kita bersyukur dan kita menyeru dan menggalakkan uh, semua pihak termasuk uh, pihak uh, akademisyen, agamawan, uh, pemimpin semua untuk memberikan maklumat yang betul kepada masyarakat. Uh, dan saya rasa kita makin ramai uh, para ustaz dan juga tokoh-tokoh pemimpin yang uh, menyokong usaha uh, vaksinasi ini. Berkaitan dengan Sinovac yang baru Datuk sebut tadi, ada satu soalan. Uh, kalau Dato' ada maklumat uh, betulkah uh, Sinovac ni tidak diiktiraf oleh kerajaan Arab Saudi dan kalau untuk pergi ke Mekah untuk buat haji atau umrah uh, kalau ambil vaksin Sinovac tu dikira tak boleh pergi. Dato' ada maklumat? Um, sah um, Kerajaan uh, Arab Saudi hanya menerima vaksin-vaksin yang diiktiraf oleh badan kesihatan dunia. Dan setakat ini, Sunnovec belum lagi diiktiraf oleh badan kesihatan sedunia, WHO. Begitu juga, European Union tidak membenarkan mereka-mereka yang mengambil vaksin daripada buatan China. Mereka mesti mesti mengambil vaksin vaksin yang telah pun di uh, publish in, in in in peer reviewed scientific journal maknanya bukan sekadar kita bercakap kepada pemberita tentang vaksin tetapi kita kita kena keluarkan di dalam jurnal-jurnal yang termuka jadi boleh kita pakar-pakar saintis check you Verify your information and validate your information. Dan stakat ini amat kurang, amat kurang uh, publication daripada uh, vaksin yang diperbuat di China. Itu sebab European Union hanya mengambil vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, uh, J&J, Novavax. Wallahu a'lam. Terima kasih Letuk. Uh, satu lagi soalan yang berkaitan juga dengan vaksin. Iyalah, adakah vaksin sekarang ini uh, boleh melindungi daripada VOC, Variant of Concerns? Uh, ada kata, yeah, variant India, South Africa, UK not covered by the current vaksin. Comment, Datuk. Ya, secara tentu kan, mutasi-mutasi ini ataupun variants of Concern, VOC ini uh, akan menimbulkan masalah sebab dia boleh escape dia boleh lari daripada daripada vaksin, tetapi yakini, staf ini semua vaksin vaksin yang diiktiraf oleh badan kesihatan dunia adalah aktif untuk mengatasi varian-varian ataupun mutasi daripada United Kingdom B117, South Africa B1351. Uh, Mutan daripada Brazil P1, ya. Yeah? Uh, Mutan daripada India P16, P1167, ya. Yeah? Alhamdulillah. Jadi vaksin ini merupakan suatu uh, uh, suatu it's a savior for us, insyaAllah. Tetapi yang pentingnya kita mesti pastikan. We cover 60 to 70% of a population. Jadi, kita tak benarkan variant tadi variant tadi menceroboh. Ya? Yeah? So, penting. So, coverage. Hmm. Penting. Herd immunity. Keduanya, kita mem mesti memastikan bahawa F-T-T-I-S Find, Test, Trace, Isolate, Support. Ini adalah asas kepada Pengurusan pandemik. Jadi, bila kita ada satu varian, kita kenal pasti, kita isolate. Jadi, kita prevent it from menular. Dan semua kontak dia kita trace. Dan kita quarantine. Ini penting. Jadi, kita tidak membenarkan transmisi di dalam komuniti kita. Ketiga, kita mesti jaga border kita. Itu sebab sekarang ini, kalau you datang daripada India, atau negara-negara di mana Indian variant ini amat tinggi Kita tahan you twin, 21 days kan 21 days border control Itu penting sebab kita tak mau Mereka masuk ke dalam community Dan menularkan Variant-variant uh, ini Jadi penting So beberapa perkara yang kita Mesti integrasikan Supaya kita boleh mencegah variant-variant ini Daripada Menur, menular Di dalam uh, masyarakat kita Wallahualam Dr. Murad Terima kasih uh, Saya ingin menghabiskan sempatan untuk Mengucapkan selamat datang kepada Datin Mazatul Akmam Alawi Dan juga Datuk uh, Tarsiah Saya masih nampak baru masuk Jadi welcome to the program uh, Seterusnya Datuk Musa Saya ingin membawa Kepada suatu Uh, perbincangan Tajuk yang saya kira Mungkin kontroversi dan panas Tapi saya kata pada awal tadi Kita ingin mencari kebenaran Ingin mendapatkan kepahaman dan maklumat yang betul Jadi kita sentuh juga tajuk ini Iaitulah tajuk uh, COVID dan vaksin Dan teori konspirasi Kerana Kita terlalu terdedah dengan uh, ledakan maklumat dunia tanpa sempadan ini kita menerima maklumat, berita malahan jen, uh, artikel saintifik yang dikeluarkan oleh kononnya ataupun mungkin saintis uh, pekerja ataupun bekas mungkin CEO Pfizer sendiri yang mengatakan All this vaccine Are going to kill This is a program apa? Depopulation Dan macam-macam lah Ada orang buat uh, Lucu katanya baguslah Nanti negeri-negeri yang kita tak suka tu Banyak tak ada bagi, -bagi vaksin Nanti dia tak ada senanglah kita Tapi itu mungkin aspek lucu ni Tapi on the serious aspect Ramai yang percaya Sebab Yalah Artikel tu nampak Credible Nama ialah Nama daripada Amerika Daripada UK Daripada Israel Nah, uh, Yang Mempostulasikan Ataupun cuba meyakinkan uh, Vaksin ini adalah satu Agenda Jahat uh, Golongan tertentu Untuk Membunuh selama yang mungkin manusia uh, Walaupun kadang-kadang Kita suka Tak percaya sepenuhnya Tapi sudah cukup untuk menimbulkan keraguan dan kecelaruan di dalam fikiran uh, kita. Eh, ini mungkin betul. Dan lebih-lebih lagi kalau ditambah dengan cerita-cerita uh, yang sensasi. Uh, mimpi jumpa Rasulullah mengatakan begini-begini dan sebagainya. Jadi mungkin dalam masa yang tidak terlalu lama. Minta pandangan datuk untuk mengulas isu yang real tapi uh, mungkin kontroversi tapi kita terpaksa sentuh juga silakan Datuk ya terima kasih Mike Eden ni pertama kita ambil yang, yang dulu Mike Eden ni uh, dia bukan ketua saintis dia bekas pekerja Pfizer dia menjaga bab respiratory dia tak ada dekat pun dengan vaksin ya yeah? jadi jangan nak diagung-agungkan uh, Mike Eden ini. kedua Mai Eden ini seorang anti vaksin. Ketiga dia, Mai Eden ini adalah seorang yang percaya kepada teori konspirasi. Nanti kita bincang teori konspirasi ini, ya. Yeah? Dan Mai Eden ni bukan saya saja yang tolak dia. Banyak daripada social media telah tolak dia. Facebook tidak benarkan semua kerja-kerjanya dimasukkan sebab apa? Sebab dia ni ada seorang yang menularkan berita-berita palsu Fake news Tapi masalahnya orang kita ni Pakcik-pakcik, makcik-makcik Sedara dan sedari Dapat whatsapp Boom! Forward ha, Ini saya ingin peringatkan Suatu Bab Peringatan daripada Allah Subhanahu SWT Dalam surah Al-Khujrat Ayat 6 Wahai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka fatabayyanu maka periksalah verify validate examine don't just forward forward forward ini bukan ciri seorang mukmin bukan ciri seorang muslim yang tulen fatabayyanu So ini suatu peringatan kepada diri saya dan kepada anda semua. Ya penting jangan kita pula menjadi orang yang menularkan fake news, ceri-ceri konspirasi dan ceri-ceri anti vaksin. Kedua, um, saya minta maaflah betul ramai Ustaz bersama saya. Saya masuk analisis dengan dengan dengan dan Ustaz Roszimi untuk memperkotorkan beberapa ustaz yang mengatakan perkara-perkara yang pelik tentang teori konspirasi mengatakan perkara-perkara pelik seperti apa sosialisme ini ini bukan bukan bukan bukan daripada Islam kita mesti serayang Bau ke bahu supaya yang yang yang sihat tadi boleh menyembuhkan yang sakit ini Pahaman apa ini Berasaskan hujah apa ini saya tanya kepada ustaz Ya, yeah? saya dengan rotu-rotu syumik di analisis. Saya dengan a uh, sahibus samaha a uh, uh, doktor profesor profesor a uh, Mazah di Senah Harian nangcis pemahaman-pemahaman yang tidak berasaskan kepada syariat Islam. Sebab masih ramai, masih ada lagi di kalangan asatizah As yang membuat tuduhan-tuduhan. Jury-jury -tuduhan, konspirasi. Ya. Yeah? Suatu yang menjadi favorite ialah bahawa ini merupakan agenda Yahudi. Huh? Dan sayangkan sebab mereka banyak pengikut. Tu sebab ramai di, di di di Kelantan, di Terengganu, di Kedah dipaham menolak vaksin baru-baru ini 10,000 tak hadir untuk vaksin di, di Kelantan uh, 11,000 dikedah menolak vaksin jadi kita kena tanya mengapa ini berlaku ya saya bagi contoh kalau mereka mengatakan ini agenda Yahudi kalau agenda Yahudi kenapa Israel guna vaksin Israel guna vaksin Pfizer dan Moderna telah sampai kepada tahap Immuniti kelompok Sekarang boleh buka mas. Boleh buka sekolah Boleh buka kilang Tak ada lagi lockdown Dulu Israel Pada Januari Merupakan negara yang paling teruk di dunia Ya yeah? Percapita um, kan Bagi setiap juta penduduk Dia yang paling teruk di dunia Tiga lockdown tak tahu 800 uh, 900 9000 cases per day tapi sekarang dah kelompok immunity hanya tinggal 30 kes hari ini agenda yahudi untuk melemah, melemah, melemahkan Islam ini suatu kebodohan kita untuk berfikir alhamdulillah ini merupakan Pergerakan intelek manusia untuk mencari suatu Suatu solusi Untuk mencapai masalah umat Wallahu a'lam. Ya Dr. Berhan. Terima kasih Datuk uh, Okey kita makin banyak soalan Jadi kita ada masa lebih kurang 20 minit Jadi kita akan cuba uh, Menjawab soalan-soalan Okey ini soalan ni dia la Lari sedikit uh, Ini bukan mencari vaksin Uh, ada pertanyaan kepada Doktor Musa apa pendapat Dato' tentang Ivermectin uh, Ivermectin ni bukan vaksin tapi dia untuk rawatan. Uh, ada setengah pihak yang uh, push ataupun beria untuk promote uh, Ivermectin saya pun pernah bertanya kepada beberapa uh, doktor pakar di Malaysia dan UK uh, tentang Ivermectin Uh, ada beberapa pendapat, ada kontro kontroversi, Dato sendiri apa pandangan mengenai ivermectin sebagai rawatan untuk COVID ya terima kasih uh, kepada yang bertanya ivermectin ini di diperlupuri oleh ada empat organisasi di Malaysia termasuk Kesatuan Pengguna Islam Malaysia Uh, um, satu lagi ialah COVID Center of Research saya tak tahu apa research yang dia buat tetapi dia banyak menulis tetapi perkara-perkara yang dia menulis merupakan teori-teori konspirasi uh, banyak tidak berasaskan kepada hujah mereka tanya saya 19 soalan kesemuanya saya jawab semuanya saya jawab ini early in February dan uh, mungkin uh, sebulan yang lepas mereka menimbulkan ivermectin Ya yeah? mereka, uh, uh, uh, mereka ini dulu yang timbulkan tentang hidrokloroquine kan uh, Suruh guna hidrokloroquine <laughs> WHO, Badan Kesihatan Dunia telah apa? Uh, Buat Solidarity Trial Yang menunjukkan bahawa hidroksikloroquine ini tidak Tidak berkesan dalam Dalam uh, COVID, penyakit COVID sekarang mereka timbulkan Ivermectin. Tairah jawab dalam 3 empat karangan untuk mematahkan hujah mereka. Pertama, kalau kita lihat semua kajian-kajian adalah kajian yang kecil. Kajian yang tidak dalam istilah saintifiknya randomized control trial. Maknanya A golongan A ambil Ivermectin. Kolan B tak ambil Ivermectin kita tak tahu mana yang ambil mana yang tak ambil dan kita lihat kita lihat dia punya uh, dia punya uh, outcome the trials were not randomized right very poorly controlled trial kajian-kajian yang tidak memuaskan ini bukan cakap saya ini merupakan cakap daripada the national institute of health daripada CDC right Uh, Center of Disease Control di Amerika Syarikat di Australia, di United Kingdom dan juga oleh The World Health Organization ya, jadi mereka mengsyurkan kepada mereka-mereka yang percaya kepada iVACTI buat trial yang besar yang berkualiti tak ada tetapi ada baru-baru ini satu kajian yang menunjukkan randomized control trial yang menunjukkan apabila A diberi ivermectin golongan B diberi tak diberi apa-apa tak berkesan langsung zero effect jadi the FDA telah mengeluarkan uh, kenyataan mengatakan bahawa randomized control trial ini tidak menunjukkan keberkesanan ivermectin ivermectin tidak boleh digunakan except in a context of a clinical trial ivermectin ini hanya boleh digunakan untuk membunuh parasit di dalam binatang ia bahaya untuk digunakan di dalam manusia dan tidak dibenarkan dan Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah mengeluarkan kenyataan yang sama tidak membenarkan penggunaan Ivermectin untuk COVID ya? jadi saya rasa itu setakat uh, um, situasinya dengan Ivermectin maknanya tidak berkesan Hmm? mereka harus melakukan ujian yang lebih besar dan berkualiti untuk menunjukkan the effectiveness of ivermectin jika ada Wallahu'alam Okey, terima kasih pastinya cukup jelas uh, ada beberapa soalan yang saya kira uh, tidak begitu rumit yang boleh kita selesaikan dalam masa beberapa minit aa uh, Datuk, soalannya asma dan alergi yang tinggi. Mungkin tadi Datuk dah sentuh sedikit tapi nak bagi jelas pada ibu ni aa, anak dia ataupun dia mungkin ada asma dan strong alergi. Boleh tak ambil vaksin? Um, the short answer is yes. Hanya nak ingatkan kepada ibu tadi, kalau asma itu asma yang teruk. Ya? Yeah? asma yang yang yang yang yang kia uh, bukan sedikit tetapi uh, severe asma risiko untuk mati bila kena covid amat tinggi uh, Enam kali ganda. Sesuatu so, pentingnya anak puan mengambil vaksin covid tetapi anak puan mesti di Malaysia lebih daripada 18 tahun. Walaupun kajian di Amerika Syarikat menunjukkan bahawa Vaksin Pfizer boleh digunakan daripada 12 tahun ke atas. Tetapi masih belum di, di, dibenarkan oleh uh, NPRA. Regulatory Agency di Malaysia untuk kanak-kanak di bawah 18 tahun. Wallahumaklam. Terima kasih. Uh, lagi satu ada soalan ini yang berkaitan dengan soalan yang awal tadi mengenai uh, pengiktirafan uh, vaksin Sinovac oleh kerajaan Arab Saudi. Jadi soalan dia bertanya... Bolehkah seseorang itu mengambil vaksin dua kali? Dia dah ambil Sinovax, lepas tu ambil pula Pfizer untuk tujuan boleh pergi haji ataupun umrah. Pandangan Datuk. Okey. Uh, vaksin kombinasi yang kita bincang ini ada dua trial yang yang, yang saya tahu. Satu di di di dijalankan di di United Kingdom dan satu lagi dijalankan di Sepanyol. Tetapi bukan menggunakan Sinovac dia guna AstraZeneca, dos kedua dia guna Pfizer dan didapati bahawa apabila diberi AstraZeneca, dos kedua Pfizer makna vaksinnya lain, the antibody yang dikeluarkan amat tinggi. Amat tinggi daripada dua AstraZeneca dose. Kan? Selalu kita bagi macam kalau you dah ambil AstraZeneca, next dose 12 minggu kan? Kalau you bagi second dose Pfizer, dia punya antibody lagi tinggi. Jadi ini Suatu kombinasi yang baik Tetapi Saya tak, tak boleh nak cakap Kalau ini berlaku juga dengan Sinovac dos pertama as, uh, Pfizer dos dos kedua. dia Wallahualam Sebab tak ada kajian Hmm So maklumat yang menarik ya Sebab uh, Mungkin dia dapat the, Apa nanti The benefit of both types of Vaxin lah mungkin uh, Tapi sebenarnya soalan ni dia Pertanyaan kalau Dia dah complete dose Dengan Sinovac Lepas tu dia nak pergi haji untuk dia diiktiraf uh, boleh tak dia pula ambil Pfizer pula lagi uh, mungkin pada pandangan saya No noham tapi pada pandangan Datuk ah hmm? uh, wallahu alam tapi ia, ia tidak berasaskan kepada apa tetapi hanya untuk meluluskan dirinya untuk ya yeah. pergi haji wallahu alam maaf lah distiklah okay. uh, ini ada satu soalan uh, a okay. soalan mudah dulu bolehkah guna Clorox. Saya terbaca betul-betul memang Clorox bukan Clorox Queen Clorox yang saya faham, Clorox ni untuk basuh baju Ah uh, sebagai sanitizer. Uh, yang itu soalan pertama, soalan kedua, bolehkah umur komo dengan Listerine? Ah uh, ni must wash kalau tak silap untuk perlindungan daripada jangkitan COVID Pandai. Hmm. Ya. Ini, ini satu persoalan yang amat baik ni. Pertamanya hmm. sebab ia mem mem membawa kepada suatu kaedah yang amat penting. Kita sekarang tahu Bahawa Covid ini Merebak Menular Melalui udara Bukan melalui surface Sebab kita terlalu Obses dengan surface Ya yeah? So kita Disinfection Berjuta-juta ringgit Kita disinfect classroom kita Kilang kita Office kita walaupun apa yang patut kita lakukan ialah kita patut bersihkan udara kita, improve the ventilation, buka tingkap, pastikan pengaliran udara yang baik. Kita sepatutnya keluar. Kalau budak-budak di sekolah tu bilik darjah di luar daripada, daripada daripada daripada kelas. Sebab if you are out in the open, risk risiko transmisi virus ada dah. 18 kali kurang Dibandingkan dalam bilik darjah Jadi ini suatu pemikirannya baru Jadi sekarang ini Kementerian Kesihatan Harus mengeluarkan recommendation bagaimana kita boleh memastikan bahawa bilik darjah kita office kita, kilang kita ini Bersih udaranya ya Dengan ekornya Patut diberhentikan ke buka tingkap ke create spaces ini kita perlukan engineer engineer mungkin anda telah pun melihat infografik daripada Kementerian Kesihatan Singapura bagaimana cara untuk kilang office sekolah-sekolah membetulkan pengaliran udara di di di di di di di India indoor spaces paling baik itu sebab saya punya pesen yang datang jumpa saya Dia kata doktor dah lama tak keluar Ia yang saya kata kenapa tak keluar Saya dulu Masa bulan tiga uh, uh, Tan Sri Anwar Musa Dia tutup semua taman-taman di di, di di di Kuala Lumpur uh, Menteri Kanan uh, Tutup semua taman-taman Saya kata, saya protes Saya kata Tan Sri datuk Sri Ini konsep yang asas Taman-taman itu merupakan the least risk risiko yang paling kurang kita kena benarkan mereka berjalan, ya, pakai mask, social uh, physical distancing tetapi it is good. Let them hike, let them let them cycle, let them run, let the children play in the playground. Okay, So, penting. Ini pemikiran yang kita harus lebih proaktif. Wallahu a'lam. Ya robbal alamin. Okay, terima kasih. Uh, soalan seterusnya ini berbentuk uh, akademik sedikit tapi kita layan juga soalan ini dia bertanya mengenai hukum mengambil vaksin ketika pandemik adakah uh, daruriah ataupun hajiah saya sedar apa ni kita bukan para ustaz di sini tapi mungkin Datuk Dr Musa pernah mendengar perbincangan ini Uh, daripada sumber lain kalau boleh kongsi mana dari segi apa yang saya faham mungkin kedua-duanya adalah wajib tapi wajibnya ada di punya kategorinya uh, daruriah ataupun uh, essential mungkin ataupun hajiah as uh, an obligation ada komen Datuk? Ya hmm. uh, terima kasih tunjang hmm. kedua uh, di dalam makasih syariah ataupun di objectives of the syariah ialah hifzul nafs memelihara nyawa ini daruriah kalau kita ingat uh, ayat di dalam surah al-maidah uh, ayat 32 woman ahyaha fakanna mahyan nas jamia ah. ini yang menjadi inspirasi kepada saya Dr Zainab Dr Dr Burhan dalam kerja-kerja kita tiap-tiap hari cari pahala ni jika kamu menyelamatkan satu nyawa seakan-akan kamu menyelamatkan seluruh umat manusia Allahu Akbar ha. ini daruriah jadi Nabi SAW telah letakkan suatu piawaian, benchmark, gold standard yang tinggi untuk kita ya, kuarantin tu kan, Nabi kata uh, hadis diriwayatkan oleh hadis sahih, diriwayatkan oleh uh, Abdurrahman bin Auf Al-Mubashirun eh uh, satu bersepuluh sahabat-sahabat Nabi yang dijanjikan syurga ya yeah? jika ada wabak di situ jangan masuk kalau kamu berada di situ jangan keluar ini konsep eh uh, alwiqayatu khairum minal ilaj prevention is better than cure pencegahan itu lebih baik daripada pengubatan And that's why Uh, uh, uh, vaksin kan Penting Ia mencegah Bukan mengubat Ya Dan uh, uh, Juga um, Ia bersandarkan kepada suatu Usul faqh A principle of faqh Saddu zara'i Usul faqh kan ha? Menutup pintu-pintu kerosakan To close the doors of destruction Dan Alhamdulillah Sahibus samah kita Ya Uh, uh, mufti Agama Menteri Agama telah pun mengeluarkan fatwa Hukum penggunaan Vaksin Covid adalah harus Dan ia wajib diambil Oleh golongan Yang beristut beristu, Berisiko tinggi Yang ditentukan oleh kerajaan Jadi jelas kan Ini sesuatu yang darul Ya Wallahualam Terima kasih Jelas saya rasa uh, Berbalik kepada Uh, persoalan vaksin lagi semula uh, berapa lama vaksin ini boleh bertahan di dalam tubuh badan perlukah diadakan ujian untuk uh, check the level of antibodies untuk tahu sama ada vaksin itu berkesan ataupun tidak silakan Datuk uh, actually the honest answer is kita tak tahu tetapi ramai saintis-saintis yang saya ikuti saya, saya ikuti uh, uh, Perbincangan mereka mengatakan paling kurang pun satu tahun. ya, Sebab mereka dapati bahawa orang yang kena COVID ini, ya, naturally, dia ikuti sampai setahun, masih lagi ada antibody. Ini di Amerika Syarikat. So, maknanya, the antibody is still in the system for one year. And, tambah pula, bila you guna vaksin, ia lebih kuat mengeluarkan antibody. Bukan hanya ia mengeluarkan antibody, tetapi ia juga mengeluarkan T-cell T-cell ini adalah cell-cell memory peringatan jadi memperingatkan kita jadi insyaAllah saya rasa kalau saya boleh berumus at least one year. Kita harap begitulah. Ha? Mungkin kita perlukan booster tetapi at this point in time, insyaAllah tidak memerlukannya hanya mungkin saya perlu ber berterus terang mengatakan bahawa mereka yang ambil vaksin Sinopharm daripada daripada China tu ya banyak digunakan di UAE ha, United Arab Emirates mereka memerlukan dos yang ketiga selepas 6 bulan dos yang kedua kerana level antibody dah murah tetapi yang guna kaedah yang baru ni yang guna mRNA ya Pfizer, moderna AstraZeneca, the antibodies are very high alhamdulillah wallahu alam eh uh, ya yeah, terima kasih uh, kita sudah sampai penghujung jadi sebelum apa ni saya tanya soal, dua soalan terakhir ni doktor musa ada youtube channel ataupun blog ataupun facebook kalau uh, untuk follow seterusnya kalau ada um, pemerintah yang ingin... Uh, saya, anak-anak saya, saya yang buatkan ni. Saya tak reti main <laughs> main social media. Uh, anak saya jaga hmm. Instagram saya, uh, jaga Facebook saya. Hmm. Tetapi okay. uh, semua tulisan saya ada, you boleh lihat di um, uh, Dr. Mus, Dr. M-U-S-A. N-O-R-D-I-N Dr. Musa Nordin.com Banyak tulisan saya di sana Semua YouTube yang anak-anak saya buat Semua ada di sana insyaAllah So you boleh refer Sebab saya banyak menuliskan At least every week I do at least 3 uh, uh, tulisan tiap-tiap minggu Supaya saya boleh menerangkan perkara-perkara yang terkini Yang terkini saya terangkan ialah Bagaimana kita boleh keluar daripada pandemik Dan kedua lagi Bagaimana kalau you dah kena COVID, you hanya perlukan satu vaksin Pfizer saja. Ini semua benda-benda yang baru. Saya harap diambil. Kenapa saya, saya, saya nak cetuskan ini supaya jawatan kuasa jaminan access vaksin hmm. dia fikir, eks eksper-ekspernya fikir sebab can you imagine? Kalau instead of you, kalau you dah kena COVID, you ambil satu Pfizer, you boleh save five hundred thousand vaksin half a million vaksin, you boleh gunakan untuk orang lain kan? Sebab sekarang ni, supply kita, very very low kan? Dan juga, macam Borhan dan Zainab buat di UK, dulu masa dia mula-mula, you bagi AstraZeneca satu, next dose 12 minggu. Pfizer pun, kalau you bagi sekarang, tak payah bagi 3 minggu, you bagi 6 minggu. In fact, you bagi 6 minggu, antibody you lagi tinggi. Jadi, kita boleh delaykan sikit supaya, lebih ramai orang boleh kita bagi vaksin So boleh sampai kepada Immuniti kelompok lebih awal Sambil kita nak menunggukan Supply-supply yang baru datang Wallahualam Thank you Okay ini ada satu soalan daripada uh, Puan atau Cik Rosiana Mangkana Saya cuba nak fahamkan soalan ni Dia kata saya ada anak berumur 5 tahun Yang mengidap kanser limfoma. Anak saya sudah habis rawatan Kimo April 2020 Saya dapat information Bahawa vaksin COVID Menggunakan uh, Vaksin hidup Adakah saya boleh mengambil Vaksin COVID sekarang oh, Untuk mak dia Saya, saya fahamkan Soalan ini untuk, ha, mak, untuk dia. mak dia sebab Anak 5 tahun tak boleh ambil vaksin uh, So uh, kepada Puan Tak ada satu vaksin COVID di mana kumannya hidup Semuanya Inactivated Maknanya tak hidup Ataupun mRNA Ataupun protein Ataupun adenovactor So maknanya Anda boleh ambil Semua Tiga-tiga vaksin Kalau perlu Ya Ia tak hidup Ia tidak akan uh, Mengganggu Ataupun menjangkiti anak anda Yakinilah Alhamdulillah Ok ada soalan uh, saya kira seorang kreatif ataupun uh, akademik, uh, dia kalau seseorang tu menerima vaksin tiga kali, maknanya maksudnya mungkin tiga dos, uh, apa kesannya? Saya pun tak berpaham apa tujuan soalan ini tapi mungkin untuk kepahaman kita, uh, overdose vaksin? Is it bad? Is it dangerous? Um, ini, ini kesilapan manusialah kan? Ini uh, uh, uh. Ada seorang di, di Amerika Syarikat, dia dapat enam kali. Jadi <laughs> <So>, kalau <laughs> kali itu insya Allah tak adalah. Hanya ada kesan sampingan lah. Selalunya the, the second dose of the the Pfizer vaccine uh, dia lebih sikit kesan sampingan. Especially if you under 55 years old. Okay? Uh, you lebih kena lengur-lengur, lebih kena demam, lebih kena pening kepala. Ini saya, saya kata saya yakinilah Ini bukan kesan sapingan. This is a good thing Menunjukkan bahawa Tulang som-som you Dan kelejar you Is very very good At mengeluarkan uh, Antibody Allah Allah Okay Ni uh, We are coming to the Second last question uh, Ada lagi yang tak puas hati Dengan tentang Golongan anti-vaksin Dan apa ni Conspiracy tadi Dia kata Apakah strategi terbaik untuk membendung golongan anti vaksin. Um, macam ni kat Malaysia ah uh, uh, uh, Kementerian Kesihatan buat buat a uh, dia celah uh, survey. Uh, didapati bahawa uh, 67% orang dewasa nak vaksin. Alhamdulillah. Tetapi 17% was-was 16% menolak. Saya saya dengan usaha yang saya buat, yang Dr Zainab buat, yang a uh, YB buat, yang uh, semua di di di di Kementerian Penerangan di di Sabah buat, kita we we, we address that that 6 that 17% tu kan yang yang masih lagi was-was on the fence. Insya-Allah. Kita yakin kita boleh win them over terutamanya if you are a doctor. If you are a doctor If you are a nurse If you are healthcare provider You are ambulance driver And then You jumpa dengan member You kata Eh hey, I bawa ambulance oh, I dapat vaksin Now I'm protected man huh? Kalau doktor Kalau dia datang ke klinik saya hmm. uh, Dia dengar Doktor-doktor ambil vaksin Of course I dah ambil vaksin So now I, I am protected So And not only that I will not pass the the the germs to you So Bila kita Berhujah Dia cakap, kita merupakan suatu golongan yang amat dihormati macam cikgu lah saya ni sampai hari ni kan hormat dengan cikgu panggil cikgu sir lagi yeah? so kalau kalau doktor-doktor nurses physiotherapists, ambulance driver all those in the health industry teguh insyaAllah kita boleh and saya telah anjurkan kepada kepada kepada kepada YBYB yang uh, ahli Parlimen, yang ahli Dewan Undang Negeri you are also trusted by your uh, wakil, wakil apa ahli-ahli uh, kawasan kalau you pergi you pergi I suruh mereka pergi kepada kawasan you you register daftar mereka huah mereka percaya you tambah pula bila time untuk dia nak ambil vaksin you, you you bawa you punya punya voice. Eh, kita bawa dia pergi ke pusat vaksin. Masya Allah. You're GE15, man, you confident lah. Ha? So, ini penting saya rasa. Ya, yeah? penting. Yeah? Sebagai macam mana kita register untuk, apa, cula ke apa kan? Untuk pengundi. Macam mana kita bawa kepada, kepada pusat undi. Macam itulah kita buat untuk vaksin. Oh, insya Allah. Kalau ahli parlimen buat, ahli undangan negeri buat, settle. So, this are banyak, banyak kaedah-kaedah yang kita boleh gunakan. Saya, saya terutamanya kepada doktor saya peringatkan Itu sebab saya bila doktor yang ustaz yang Kedah tu buat macam itu saya marah betul sebab very dangerous orang percaya dia tu sebab semua doktor yang anti saya challenge dia saya jawab YouTube saya sebenarnya balas tengok YouTube sebenarnya tetapi bila anak saya bagi saya YouTube saya jawab yang doktor Roland dekat KL yang ustaz tu di di di di di di di, di, di Kedah yang seorang lagi uh, Uh, di forum Quran tau dia kata anti vaksin saya you, kalau you, you tengok saya punya website tu dr musanordin.com I challenge you I sebab these are very dangerous yeah uh, people listen to them they are doctors uh, so and they are ustaz so kita kena kita kena bendungkan wallahualam okay sekarang kita dah sampai ke penghujung jadi selepas ini saya akan um Uh, minta Dr. Musa bagi final word dan selepas itu minta YB uh, Dato' Haji Muhammad Arifin yang saya lihat begitu uh, tekun dan khusyuk mendengar dari awal sampai akhir minta juga a few kata-kata penutup daripada YB untuk uh, orang dangsanab kita kawan-kawan kita di Sabah uh, kita ada banyak soalan yang tak dapat dijawab lagi tapi Uh, Dr. Zainab sebagai selaku Presiden SIS menawarkan untuk dihubungi kalau ada sebuah soalan yang kita boleh berhubung uh, dengan Dr. Musa uh, untuk uh, bertanya soalan dan kita akan cuba jawab orang kata in due course dalam masa akan datang. Uh, jadi saya bagi pihak uh, Dr. Zainab dan diri saya sendiri dan juga pihak SIS uh, merasakan sesi ini sangat uh, baik dan kami berpuas hati dan berterima kasih kepada semua yang uh, terlibat uh, terutama penceramah kita Dr. Dr. Musa, sahabat uh, baik kami uh, Kami ini sebenarnya angau sudah berkelangan yang boleh mulih ke Sabah jadi dapat jumpa hari ini ramai-ramai uh, jadi bersyukurlah jadi uh, sebagai penutup pada hari ini uh, minta Dr. Musa your final word pesanan untuk orang-orang uh, Sabah tentang covid, tentang vaksin ini. Apakah, now we are at a low time, uh, Case semakin bertambah uh, dan kita risau dengan SOP, dengan apa lockdown sebenarnya. So, your final word and with that, I thank you very much, Dr. Musa. Uh, pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang Sabah kerana menjemput saya untuk bersama dengan saudara-saudari untuk berfungsi sedikit ilmu, sedikit uh, pengalaman, ya yang tidak seberapa saya harap uh, ada kebaikannya tetapi kita harus um, kita harus berani jati diri when the going gets tough the tough gets going so insyaAllah macam mana orang Sabah melalui Oktober yeah, that's how we will do it again because failure is not an option Kegala, kegagalan bukan suatu pilihan untuk kita kita mesti menang Bagaimana kita menang pertamanya? Kementerian Kesihatan, Jawatan uh, kuasa Jabatan SS, SSB di Kerajaan mesti pastikan bahawa fine, test, trace, isolation, support, FTTIS ini rapid response. Ya, yeah? kenal pasti kes, isolate, support, trace, ya, yeah? quarantined penting itu. Keduanya, kita tingkatkan, ramp up what I call walk speed roll out of the vaccine dengan kepimpinan kesihatan. ya Kepimpinan yang tegas, ha? yang tidak berbelah bagi. Itu penting. Itu pimpinan. Dan kita sebagai rakyat, kita mesti mengamalkan tiga W. Kan? Wear, wash and want. Kan? 3W dan 3S. Kita jauhi. Kita elakkan. Sesak, sempit dan sembang dekat. Mana kita jaga penjarakan fizikal. Ini penting. Tanggungjawab pimpinan, tanggungjawab kita sebagai rakyat dan insyaAllah. Baru demikian, kita mempraktikkan apa yang kita panggil sebagai the whole of government and the whole of society approach. Dan sama-sama insyaAllah, jika ditentukan Allah, kita keluar. We exit this pandemic insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Uh, ada satu permintaan lagi. Datuk Bongsu. Datuk Mufti. Ada permintaan untuk Datuk Mufti Sabah memberikan sepatah dua kata sebagai sokongan moral kepada rakyat Sabah dalam menghadapi vaksin ini. A few words uh, Datuk dalam suasana pandemi ini. Boleh unmute dan bercakap sedikit? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Burhan, Dr. Zainab dan Al-Fadhil, Dr. Dr. Musa dan sebuah yang baik ini. Uh, just a few words Untuk saya kemukakan kepada Orang-orang Sabah khususnya Yang masih lagi ragu-ragu Hukum vaksin Hukum-hukum uh, yang berkaitan dengan Sama ada dia berdentangan dengan sunnah atau tidak SOP segala macam ini Yang timbulkan yang telah Dipincangkan panjang oleh Dr. Dr. Musa tadi uh, Saya ingin menyeru mereka Supaya tinggalkan Segala keraguan tersebut Ambil satu ketetapan Bahawa dari segi agama khususnya Islam ya, Tidak ada halangan sama sekali Segala SOP ini uh, dilaksanakan Malah kadang-kadang dia menjadi perkara yang menjadi wajib pada kita Jadi uh, jangan ragu-ragu lagi ambillah yang yakin Bahawa kita ada paling tidak 140 orang ilmuan agama Yang bersetuju pada dasarnya Dibincangkan di setiap peringkat negeri Majlis Uzakarah Fatwa Negeri dan juga majlis uh, muzakarah kebangsaan uh, menetapkan keharusan urusan yang berkaitan dengan COVID-19, vaksinasi dan dan seumpamanya. Jadi jangan ragu-ragu, teruskan yang belum ambil vaksin, ambil vaksin. Yang masih ragu-ragu tentang SOP, uh, dengar nasihat pihak yang berwajib syamah. Terima kasih, Pak Cikgu Burhan. Sama-sama, uh, saya Masamahar yang dikisahir Datuk Bumsul Aziz Jaafar, uh, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Saya rasa kata-kata yang sangat bermakna untuk kita semua pada hari ini uh, seolah-olahnya kata-kata uh, Tuan Mufti kita itu seal the deal yang me, me, apa ni, membuang segala keraguan tentang uh, usaha kita dalam menangani ini pandemik ini ucapkan terima kasih, Ya Allah rahmatilah dan uh, kunyakanlah kesihatan kepada Tuan Mufti kami dan juga seluruh rakyat Sabah uh, sekarang ibulah untuk kita mendengar kata-kata uh, dari pemimpin yang kita kasihi, yang kita hormati yang uh, saya kenal uh, YB Datuk mengajak Arifin yang sentiasa memberi sokongan kepada usaha baik yang kita lakukan untuk kawasan membakut terutamanya dan negeri Sabah secara umumnya jadi saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan yang dikasihi yang berhormat Dato Haji Muhammad Arifin bin Haji Muhammad Arif untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai penutup kepada program pada kita pada hari ini. Silakan Dato. Muafiz Dr. Burhanuddin saya mengucapkan berbanyak terima kasih bagi pihak kerajaan negeri, bagi pihak PMBAS, bagi pihak penganjur yang lain kepada yang berbahagia Datuk Dr. Musa yang uh, sangat berilmu yang memberi kita banyak uh, pengetahuan pada uh, petang ini seperti mana yang dipetik oleh Dr. Fasalu Ahlazik in kuntum la ta'lamun. Ahlazik di sini pada ruang ini uh, saya yakin uh, Dr. Uh, Musa Nurdin dan Dr. Uh, berdua yang uh, memberikan ilmu kepada kita pada saat yang sangat bermakna ini saya juga mengucapkan berbanyak banyak terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Burhanuddin, Dr. Zainab yang mengungkayahkan usaha untuk menganjurkan program ini bersama-sama dengan Dr. Kamaruddin tidak lupa kepada Datuk Masna, Ahmad Salih, Naib Presiden PMDS di SKN kita dan rakan-rakan semua yang hadir Saya lihat ada Datin Maizatul bersama-sama kita Alhamdulillah Dan uh, sahibu Samaha Mufti memberikan sokongan yang uh, hebat kepada kita Sekali lagi kepada uh, yang berbahagia Dr. Musa uh, Ini uh, rasanya bukan kali terakhir kami memohon unkayah uh, uh, um yang lain, usaha yang lain untuk uh, bersama-sama kami Uh, yang saya pasti akan diusahakan oleh Dr. Zainab yang dah habis-habis bekerja uh, di kalau aku membaput mana ada cuti-cuti pun bekerja juga beliau Alhamdulillah membantu, memberi ilmu pengetahuan uh, inilah uh, seorang uh, uh, anak sabah yang uh, menjadi kebanggaan kita dan moga-moga uh, usaha kita semua ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu SWT sekali lagi uh, Dr. Uh, Dr. Musa Uh, saya bagi pihak Kerajaan Negeri dan uh, juga bagi pihak Persatuan PMBS dan rakan-rakan yang lain mengucapkan terima kasih kepada Sis terus bergerak bergerak untuk sama-sama kita memastikan uh, negeri negara dan dunia ini sekali lagi akan Insyaallah akan sembuh keseluruhannya dengan uh, usaha kita yang berterusan uh, dan uh, kepada rakyat yang uh, berada di Malaysia uh, jangan ragu-ragu seperti mana Mufti katakan tadi. Dan seperti mana penjelasan yang sangat banyak daripada dokter tadi. Termasuk penjelasan uh, saintifik, penjelasan ilmu agama pun beliau ini. Ada saya lihat tadi ada Saddu Zara'i, Hebzun Nafs. Memang pakar uh, dokter Musa Alhamdulillah. Uh, dan mudah kita semua menerima kehadiran vaksin ini. Saya pun juga sudah uh, dos, dos, dos kedua. Uh, dan mudah moga, moga semua rakyat akan uh, menerima kehadiran Vaksin yang uh, dibawa oleh uh, kerajaan kita Sekali lagi saya ucapkan berbanyak berterima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang berhormat Datuk atas ucapan itu Jadi kita akhiri uh, sesi kita pada petang ini dengan bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah pemimpin dan rakyat negeri Sabah. Berilah kemenangan kepada kami dalam menangani segala bala dan terutamanya wabak COVID-19 ini. Rabbana atina fidunia hasanah, wafil akhirati hasanah, wafinah azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua. Wa billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kapudin Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.